Adik, Selamat hari minggu, selamat pagi Gimana kabarnya, kakak harap kalian baik-baik aja ya Kakak mau mengajak adik-adik untuk mengikuti IHMPT pada hari ini Sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran Serta Alkitab kita untuk bisa mengikuti ibadah dengan baik Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati Hai adik-adik, selamat hari minggu di minggu yang baik ini bersyukur bahwa kita masih bisa berkumpul untuk beribadah walaupun secara online ya. Tapi tetap kalian harus bersemangat untuk mengikuti ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak-kakak di sini merindukan nih berkumpul bersama adik-adik. Semoga kita nanti bisa berkumpul bersama lagi ya adik-adik. Nah seperti biasa nih sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Kakak mau mengenalkan kakak-kakak yang bertugas di ibadah minggu ini. Yang pertama, untuk pelayan Firman ada Ibu Penatua Meti Sutarno. Kemudian, kedua pemusik ada Kak Brandon dan Kak Marcel. Kemudian, yang paling penting, ada kita berdua nih sebagai liturgos, ada Kak Lintang dan Kak Dina di sini. Nah, udah kenal kan kakak-kakak yang bertugas pada hari ini? Mari kita mulai. Iham PT kita dengan bersatu, dus jinak. Saat eduh dimulai. Satu-duh, selesai. Nah, karena masih pagi nih, jadi adik-adik harus semangat ya. Mari, kakak undang kalian untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan yang terambil dari Kidung Muda Mudi nomor 58 yang berjudul This Is The Day. Hari ini adalah harinya Tuhan Berikan hati dan pikiran kita Untuk berfokus padanya Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih karena engkau telah memberkati kami Untuk bisa mengikuti ibadah pada hari minggu ini Walaupun secara darinya Tuhan Kiranya engkau memberkati ibadah ini Supaya bisa berjalan lancar Tanpa kurang suatu apapun Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Adik-adik yang terkasih mari kita kembali memuji Tuhan dengan membacakan Mazmur pujian Yang terambil dari Mazmur 5 ayat yang kedua sampai yang ke 10 Nah untuk ayat yang tercetak keluar kadina yang akan membacakan Dan ayat yang tercetak ke dalam kalintang dan adik-adik yang membacakan Mari kita membaca Mazmur 5 ayat 2 sampai 10 yang berbunyi demikian Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan Indahkanlah keluh kesahku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 Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan Alkitab, hati, dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Penatua Metis Sutarno. Namun, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita. Kita bernyanyi dari kidung muda-mudi nomor 126 yang berjudul "Masukilah". Selamat pagi adik-adik Persekutuan Toruna, apa kabar? Tentu baik-baik saja, bukan? Bersyukur kepada Tuhan Karena kasih dan anugerahnya Kita masih diberi kesempatan Bersama keluarga masing-masing Walaupun sikon pandemi COVID-19 Belum berakhir Adik-adik tetap ya Mengikuti progres yang ada Agar kita semua sehat selalu Baiklah adik-adik Saya memperkenalkan diri dulu Mungkin di antara adik-adik teruna ada yang belum mengenal saya penatua meti Unitas Sutarno biasa dipanggil Tante Meti Tante Presbiter GPB Jemaat Salam Depok dan seorang koordinator sektor di sektor Nasaret baiklah adik-adik sekian dulu ya salam perkenalan kita sebelum kita masuk dalam pembacaan Firman mari kita bersatu dalam doa memohon pimpinan Tuhan. Agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik Kita berdoa Tuhan Yesus, Tuhan yang baik Terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami Hingga di saat ini, di hari Minggu, di pagi yang cerah Tuhan telah kumpulkan kami di rumah masing-masing Untuk kami dapat beribadah dalam persekutuan Taruna GPB Shalom Depok Sebentar kami akan mendengar membaca firman Tuhan biar engkau berkati sehingga firman yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan dan berkat kami untuk kami dapat terus melangkah bersama dengan Tuhan secara khusus engkau berkati bagi hambamu yang engkau tugaskan pada saat ini biarlah roh kudusmu memimpin hamba memampukan hamba untuk berkata-kata sesuai daripada kendak Tuhan sendiri pelayanan firman saat ini ya Bapak kami mau pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan ke-16 yang menyatakan. Pembacaan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 16 yang berbunyi. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan.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 Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, Baiklah kuterahkan kepadamu apa maksud orang aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil ber berpikir, Apabila orang Israel keluar dari dalam kota Kita akan menangkap mereka hidup-hidup Kemudian kita masuk ke dalam kota Lalu salah seorang pegawai menjawab Baiklah kita ambil lima ekor kuda Yang masih tinggal di dalam kota ini Tentulah keadaannya seperti seluruh Kalayak ramai Israel Yang sudah habis mati itu Biarlah kita suruh saja orang pergi Supaya kita lihat Sesudah itu mereka mengambil dua kereta kuda Kemudian Raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram Sambil berkata Pergilah melihatnya Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada Raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal dan dua suka jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus bacaan saat ini dari dua Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan ke-16 diberi tema sesuai Sabda Bina Teruna GPB adalah berani mengambil keputusan. Perikop bacaan ini mau menceritakan tentang keadaan atau kondisi bangsa Israel di daerah Samaria yang saat itu sedang mengalami bencana yang sangat hebat. Bencana apakah itu adik-adik? Yaitu adalah bencana kelaparan Bangsa Israel sangat tidak memiliki bahan makanan Pakaian, harga-harga kebutuhan pokok Sangat sulit dan sangat mahal Mereka tidak mempunyai harta atau uang untuk membelinya Karena pada saat itu Israel sedang dikepung oleh bangsa Aram Bangsa Aram terletak di sebelah barat Asyur Dan meliputi kota Haran Di tepi barat Sungai Balik sebelah timur hulu sungai Efrat Bisa kita baca di peta yang ada di dalam Alkitab Israel yang berada di Samaria telah dikepung oleh tentara bangsa Aram Semua harta benda mereka dirampas Mereka dibiarkan menderita kelaparan Israel tidak dapat berbuat apa-apa Karena mereka takut dengan bangsa Aram Pada ayat yang pertama Elisa mengatakan nubuatannya berkatalah Elisa. Dengarlah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan dua sukat jelai akan berharga sesikal di depan pintu gerbang Samaria. Apa arti perkataan Elisa dikatakan terkasih? Artinya adalah ...bahwa Elisa menubuatkan bahwa kekurangan bahan makanan akan segera berakhir... ...dan harga bahan pokok akan kembali normal. Tetapi ada yang terkasih, dari perkataan atau nubuatan Elisa ini ada yang tidak percaya loh, Yaitu seorang perwira, tokoh kedua dari bacaan ini... ...yang menjadi ajudan raja. Ia tidak percaya akan perkataan Elisa... Kita bisa lihat di ayat yang kedua. Sang Perwira itu berkata bahwa sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Lalu Elisa menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ketidakpercayaan dari seorang perwira akan perkataan Elisa Dan otomatis adik-adik bahwa si perwira ini tidak percaya kepada Allah Atau tidak percaya akan kemahakuasaan Allah Elisa memberi pengharapan kepada bangsa Israel Agar mereka percaya akan kuasa Tuhan Dan jangan pernah berhenti untuk berharap meminta pertolongan Tuhan Lalu yang selanjutnya adik-adik ada toko ketiga dalam bacaan ini. Siapakah dia? Bisa kita baca pada ayatnya yang ketiga dan keempat. Yaitu orang kusta. Orang kusta ini ada empat orang. Keempat orang kusta ini berada di pintu gerbang Samaria. Mereka adalah orang yang sedang sakit kusta. Dan pada zaman itu ketika ada orang yang mengalami sakit kusta itu dianggap najis. Penderita kusta tidak dianggap mereka dijauhi dan tidak dihargai Pokoknya sangat dianggap hina Keempat orang kusta ini juga sangat kelaparan Bahkan mereka hampir putus asa dalam situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu Tetapi mereka sangat luar biasa Mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan yang tentunya sangat pasti ada resiko yang akan mereka terima. Tetapi mereka tetap untuk melakukan sesuatu agar mereka bisa hidup. Kemudian pada bacaan selanjutnya di ayat yang kelima dikatakan, pada waktu senja keempat orang kusta ini pergi dan berangkat menuju ke perkemahan tentara Aram. Mereka sudah pasrah jika sesampainya di perkemahan itu, mereka ditangkap bahkan sampai dibunuh. Tetapi mereka tidak takut, mereka tetap dengan pendirian yang kuat. Akhirnya, sampailah keempat orang kusta di pinggir perkemahan tentara Aram di Sungai Yordan. Apa yang terjadi, adik-adik, dengan keempat orang kusta ini, mereka sangat kaget. Karena mereka melihat perkemahan itu kosong. Dan tidak ada satu tentara yang tinggal di kemah itu. Kemana tentara-tentara dan pasukannya? Ternyata pada ayat ke-6 dan ke-7. Tuhan telah berkata kepada pasukan Aram. Bahwa bangsa Israel telah meminta bantuan. Kepada raja-raja orang Het Dan raja-raja orang Misraim Melawan mereka dan mereka akan diserang tentunya pasukan Arab itu sangat takut mendengar perkataan Tuhan bahwa pada ayat kedua bangsa yang akan menyerang mereka ada dua bangsa yang akan menyerang mereka kemudian pasukan aram pergi meninggalkan perkemahan dan hasil jarahan mereka mereka tinggalkan karena mereka yakin bahwa mereka akan kalah dari orang Het dan Misraim peluang dan kesempatan yang ada dimanfaatkan dengan baik oleh keempat orang kusta tersebut mereka makan dan minum lalu mengambil membawa dan menyimpan harta benda berupa emas, perak dan pakaian yang ada di dalam kemah-kemah tersebut ketika mereka sudah mengambil dan menyimpannya tiba-tiba ada salah seorang dari orang kusta ini ingat bisa kita lihat pada ayatnya yang ke -9 bahwa mereka tidak boleh mementingkan diri mereka sendiri mereka harus ingat kepada saudara-saudara yang kelaparan di Samaria lalu dengan berani mereka pergi ke istana raja dan menceritakan apa yang mereka lihat dan alami kepada penjaga pintu gerbang pada waktu malam lalu penjaga raja memerintahkan pasukannya untuk pergi dan mengecek Apakah benar yang dikatakan oleh orang kusta itu? Orang kusta akhirnya menjelaskan dan raja memerintahkan perwiranya untuk mengecek kebenarannya. Dan akhirnya karena benar perkataan dari empat orang kusta itu pada ayat yang 16 seluruh penduduk kota mengambil barang-barang yang masih ada di Perkeman itu dan Samaria terbebas dari bencana kelaparan. Dan adik-adik yang terkasih, nubuatan yang dikatakan Elisa menjadi kenyataan bahwa bangsa Israel tidak mengalami kelaparan lagi karena Tuhan menolong mereka melalui Elisa dan keempat orang kusta tersebut. Tetapi bagi penjaga pintu gerbang, yaitu perwira raja yang tidak percaya akan perkataan dan nubuatan Elisa yang Tuhan berikan. Maka ia tidak mendapatkan apa-apa Ia hanya melihat Orang-orang mengambil barang-barang Membawa makanan Karena tubuh tubuh penjaga ini Diinjak-injak Sampai mati Nah adik-adik adik yang terkasih Apa pelajaran yang dapat kita ambil Dari perekop ini Yang pertama Kita boleh mencontoh atau meneladani Toko pertama Yaitu Elisa karena keimanan, percaya penuh kepada Tuhan yang kuat. Dan selalu berharap kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, kita bisa belajar juga dari keempat orang kusta yang luar biasa. Dan berani untuk mengambil keputusan. Dan berani mengambil resikonya. Tiga, kita jangan meniru perwira raja yang tidak percaya akan nubuatan Elisa... Dan kemahakuasaan Allah Jadi sebagai ternaturnal GPB Mari mulai saat ini Walaupun dalam situasi pandemi Yang belum berakhir Kita harus berani Untuk dapat mengambil keputusan Keputusan apakah itu Adik-adik Yang pertama Belajar dengan sungguh-sungguh Melalui daring di rumah masing-masing Yang kedua Beribadah bersama keluarga saat teduh, membaca firman dan merendukan firman Tuhan dan melakukannya. Dan yang ketiga, berbagi kepada sesama. Jangan pernah mementingkan diri sendiri. Keempat, bersyukur dalam segala hal. Jangan mengeluh apabila harapan adik-adik belum tercapai. Lalu yang kelima, percaya penuh akan kuasa Allah. 6. Berbuat dan mempunyai pemikiran yang kreatif Sehingga apapun yang adik-adik harapkan pasti akan terwujud Adik-adik teruna adalah penerus bangsa dan gereja Jadilah teruna-teruna yang mandiri dan kuat Tidak lemah jika menghadapi tantangan Baik dalam pendidikan, keseharian Harus maju dan berani mengambil keputusan seperti tema saat ini Biarlah firman Tuhan hari ini Menjadi berkat bagi adik dan saya Agar nama Tuhan semakin dipuji dan disembah Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga Amin Salam sehat dan salam GPB Mari kita berdoa adik-adik Tuhan Yesus, terima kasih atas firman telah disampaikan pada saat ini. Ajarkan kami sebagai teruna-teruna GPB untuk dapat berani mengambil keputusan sesuai firman saat ini. Kami percaya roh kudus selalu menurun kami, sehingga kami dapat melakukan firman dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Penatua Metis Sutarno untuk firman Tuhan hari ini. Pasti selama ini adik-adik merasa jenuh, bosan, mengikuti kelas daring. Biasanya nih kita sekolah ketemu teman-teman, bisa main bareng, dan sebagainya. Sekarang harus di rumah aja. Nah adik-adik jangan pernah menyerah, terus berusaha dan selalu meminta pertolongan Tuhan. Walaupun belajar secara online, adik-adik harus memberikan usaha yang semaksimal mungkin dan jangan hanya setengah hati. Tetap semangat ya adik-adik semua. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 112 Yesus beriku nampakan perangaimu. Waktunya untuk kita mendengarkan informasi penting Yang akan disampaikan oleh Kak Brandon nih Kira-kira apa ya infonya? Apa ya Kak? Yuk adik-adik dan Kak Lintang Kita dengerin baik-baik informasi dari Kak Brandon Hai adik-adik Sekarang Kakak mau kasih tahu kalian Warta PT untuk minggu ini Yang pertama Kakak mau mengucapkan terima kasih Kepada Kakak-kakak yang melayani di minggu ini untuk pelayan firmannya, ada Ibu Penatua Metis Utarno. Terima kasih Tante atas pelayanannya. Untuk liturgosnya ada kakak-kakak yang cantik-cantik nih. Ada Kadina dan Kalintang. Untuk pemusiknya, ada kakak-kakak -kak yang ganteng-ganteng juga. Ada kakak sendiri, Kak Brandon, dan Kak Marcel. Tuhan memberkati pelayanan kita selalu. Yang kedua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak-kakak -kak dan adik layanan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. caranya Tuhan memberkati kehidupan kita seterusnya. Yang ketiga, Kakak mau mengajak adik-adik untuk memberikan kritik dan saran melalui link yang tersedia ini. Yang keempat, Kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan. Bisa loh lewat QR Code ini. QR Code ini terhubung ke BNI, BCA, OVO, Gopay dan lain-lainnya. Yang kelima, Kakak juga mau terus ingetin adik-adik untuk mengikuti SPT Selamat Pagi Turunah dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 pagi di channel Youtube GPB Shalom Depok. Itu aja warta PT minggu ini, selamat lanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik, dan terus berpengharapan hanya pada Allah saja. Adik-adik, kakak undang untuk kalian semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung muda Mudi nomor 132 yang berjudul Rumput Hijau dan Air Yang Tenang. hari ada yang teruna kita bersatu dalam doa kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan yang baik terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami terima kasih atas Firman Tuhan yang menyapa kami di pagi hari ini untuk kami sebagai teruna-teruna GPB secara khusus GPB Syam Depok untuk kami berani mengambil keputusan dalam menjalankan kehidupan ini. Acara melalui roh kudus yang ada di dalam diri kami masing-masing Memampukan kami untuk kami dapat terus melakukan firman Tuhan Saat ini bahkan sampai selama-lamanya Bapak yang baik Saat ini hamba mau berdoa Bagi kondisi keadaan adik-adik klien teruna Yang ada di rumah masing-masing Bagi mereka yang belajar di rumah masing-masing Berkati ya Bapak dengan kuasa roh kudusmu dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga anak-anak teruna ini dapat belajar dengan benar, dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa yang mereka harapkan, apa yang mereka impikan, senantiasa Tuhan memberkati dan mewujud nyatakan dalam kehidupan mereka. Berkati juga bagi para orang tua, baik ibu, ayah, oma, opa, bahkan saudara-saudara kakak adik. Yang selalu mendukung dan menopang mereka, biarlah Engkau memberikan mereka semua kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini seturut daripada kehendak Tuhan sendiri. Dan saat ini juga, Bapak, hamba teringat bagi kakak, layan Taruna, bagi para pengurus Taruna, dimanapun mereka berada pada saat ini, senantiasa Bapa memberkati mereka. Dengan keberadaan, dengan aktivitas mereka, dengan pekerjaan mereka dan pelayanan mereka masing-masing. Dengan kekuatan dan kesehatan yang berasal pada Tuhan. Berkati ya Bapak, kakak layan dengan penuh kesabaran. Membimbing, mengarahkan adik-adik teruna agar mereka hidup takut akan Tuhan. Bapak yang baik, biarlah kehidupan kami selanjutnya. Kami mempertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir Tapi kami percaya Waktu Tuhan akan kami terima Sehingga COVID-19 boleh hilang dari muka bumi ini Dan kami bersyukur bahwa vaksin telah ada Dan kami sebagian sudah disuntik ya Bapak Sebagai wujud nyata tanggung jawab kami Untuk menjaga prokes yang ada Berkati para dokter, perawat yang menangani ini secara khusus pemerintah Bapak Jokowi. Kau berkati dia dengan luar biasa ya Bapak, dengan kesehatan dan kekuatan yang bersiap Tuhan. Dan di mana kota Depok kami tinggal juga engkau senantiasa memberkati kami. Kau Jokowi, kami semua dari virus yang saat ini masih ada. Inilah kami ya Bapak, seutuhnya... Kedepan, kehidupan kami, kami mau terus pertaruhkan kepada Tuhan. Biarlah Bapa memberkati kami sepanjang minggu berjalan dengan keluarga kami masing-masing dan aktivitas kami masing-masing. Inilah kami, Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus adalah beserta dengan adik-adik teruna GPB Selam Depok beserta dengan kakak layan dan pengurus dari sekarang kekal selama-lamanya amin ibarat kita sudah selesai adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat adu saat dimulai saat adu selesai adik-adik Persembahan yang sudah dikumpulkan boleh disampaikan ke kantor gereja Atau bisa juga nih ditransfer ke rekening gereja ya Nah kalau ada di kesulitan nih boleh titip ke mama papanya Ada dik sampai bertemu minggu depan ya Dan jangan lupa jam 8 pagi di kanal youtube GPB Shalom Depok Selamat hari minggu Tuhan Harisus Yesus memberkati, memberkati.